Post da'wah sok suci loh Baru hijrah aja sok-sok nyerah main orang Gak usah sibuk nyerah main orang deh kalau diri sendiri aja masih lalai Gak usah belagu benerin orang Cari muka loh ya supaya orang-orang respect Supaya dibilang rajin Ya ampun soleh banget postingannya membangun ya Cih omong kosong pencitraan Kayak gue dong apa adanya Bro, nasihat-nasihat ini khusus buat gue kok sebelum orang lain Serius Gue sadar, gue terlalu busuk, gue terlalu hina untuk menyampaikan kebaikan. Iya. Gue menyampaikan kebaikan bukan karena gue baik, tapi gue menyampaikan kebaikan untuk terus-menerus berusaha menjadi baik. Kul sabili Allah. Inilah gue, muslim dan gue bangga. Ala dsiratin ana tabani. Dan gue nggak mau ngerasain kebahagiaan ini sendirian. Wa subhanallah wa ma Ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan ini, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang muslim.